Hai hai hai Termasuk jenis kucing besar yang memiliki banyak keunikan Membuat harimau mudah dikenali oleh banyak orang Mulai dari tingkah lakunya sampai bentuk fisiknya Dan hanya sekali melihat saja kalian akan menilai Jika harimau merupakan hewan buas Memang benar harimau itu hewan buas dan berbahaya Namun sayangnya harimau termasuk binatang buas yang terancam punah Entah karena kehilangan habitat maupun akibat perburuan karena hanya tersisa beberapa jenis harimau saja di dunia ini. Namun, tahukah kalian sob? Meski harimau jadi hewan predator yang terkenal buas dan agresif, tapi di sisi lain juga memiliki insting kuat. Kucing besar satu ini tidak pernah bertingkah gegabah dan selalu hati-hati dan penuh kewaspadaan. Seperti sebuah kejadian ketika seorang mahasiswa bernama Isabel Brennan membelai seekor harimau muda di tempat wisata populer yang merupakan salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana kalian dapat membelai hewan buah saat mereka tidur. Tapi hanya beberapa menit setelah foto ini diambil, seekor harimau seberat 400 pon lainnya melompat ke arahnya dan menjatuhkan gadis berusia 19 tahun itu ke tanah dengan cakarnya dan menanjapkan giginya ke pahanya. Dia diselamatkan ketika penjaga di kuil harimau di Thailand Barat melompat antara dia dan hewan itu Sementara saudara perempuannya dan teman seperjalanannya menyeretnya ke tempat yang aman. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Delapan minggu kemudian, Brandon pulih di rumahnya yang berada di Harrogate, Yorkshire Utara. Tetapi tidak dapat berjalan tanpa bantuan. Sementara, dokter mengatakan luka 4 inci akan meninggalkan bekas luka seumur hidup. Mahasiswa University College London itu ingin memperingatkan orang lain tentang bahaya mendekati harimau yatim piatu yang dipelihara oleh biksu Buddha di tempat perlindungan yang kontroversial itu. Ketika Brennan menceritakan kembali mimpi buruk yang dialami semalam, ia merasa beruntung masih hidup kejadian tersebut terjadi begitu cepat awalnya ketika Brennan mengelus punggung harimau semenit berikutnya ia menoleh ke belakang dan tiba-tiba ia diterkam seekor harimau sampai jatuh ke tanah saat harimau tersebut menerjang dengan giginya kemudian harimau itu menggigi di bagian paha kiri Brennan namun untungnya ada seorang penjaga yang menolongnya ketika ia hampir jadi santapan harimau usai kejadian yang hampir meregang nyawanya itu Brennan segera dilarikan ke rumah sakit Memorial Kang Buri Thailand, di mana dia membutuhkan puluhan jahitan untuk memperbaiki luka berukuran 4 inci. Delapan minggu sejak serangan itu, dia masih pincang dan dokter mengatakan dia akan memiliki bekas luka permanen. Setelah kejadian itu, para pengunjung disarankan untuk lebih berhati-hati dan mengikuti semua aturan kuil. Seperti tidak mengenakan pakaian cerah untuk menggairahkan harimau.